yuk jik balik lagi bersama otong spin hari ini kita akan review game get of Olympus ya, seluruh hari ini kita akan berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini hari ini kita bawa modal 124.000 kita akan mencoba mencari pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini langsung gas aja kita main di 2400 double usah aktif dulu kita langsung gas di 30 quick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 rtp-slot gacor hari ini rtp-slot hari ini rtp-slot gacor Olympus hari ini ya seluruh karena cuma di sana kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini maka nah, dari itu yuk dibantu ramaikan biar kalian selalu tahu pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini nah back to the game ya, seluruh kita dapat free spin dp-4800 apakah akan menjadi jvcp -JV manis kita kita lihat dan saksikan bersama belum ada yang oleh yuk mantap yuk biru dulu boleh hijau boleh Aduh ijo hijau jadi biru jadi biru jadi merah jadi sih harusnya merah jadi sih harusnya aku ah, tidak cuk kaldu pertama ya tuh kaldu kaldu kaldu tahi anjing ya dong dong cuk ijo kasih dong hijau atas kuning kasih petir lumayan kali dua lagi lagi lagi merahnya hmm merah kurang satu ternyata cuk baru tampil baru empat masih sisa delapan kali lagi ah, apakah ada isi atau enggak ya seluruh ya kita lihat dan saksikan bersama ini jedar jedar jedar jedar tapi belum ada yang konek yuk lagi dong pecah lagi anjing cincin kurang turun sekali itu tampil baru enam masih sisa lima kali lagi yuk epic comeback terbaik kasih kasih pecahan pecahan terbaik mus hei mus mus mus Tak, uh uh uh uh uh aku, aku, uh uh uh uh aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, ya aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, surya saldo-saldo naik-naik tipis tapi nggak masalah ya surya tipis-tipis dulu aja aku, aku, aku, Ayo dong us ayo dong Gus, ayo dong kasih kasih free spin manis manismu lagi. Jangan kau sia-siakan aku. Kita berbar boleh kali ya, barbar hmm, -bar lah kas 4800. Kita coba di 30 oh, turbo dulu ya seorang dan buat teman-teman semua ya dibantu like, comment, subscribe nya, share share ke teman-teman kalian juga boleh. Biar teman-teman kalian juga tahu kalau cuma di sini.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 berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini ya bosku. Back to the game ya slur, ya jangan lupa rokok dan kopinya diseruput-seruput dulu. Itu scatter turun dong. No. Hmm, cuma satu doang. Ayo lah, kasih-kasih, kasih-kasih, kasih-kasih. Ah, enaknya main slot tuh kita harus kondisi rileks cu, rileks tenang gak usah panik ga usah terlalu terburu-buru main tenang aja rokok kopi nikmati aja setiap permainannya Aduh, aduh. ya kuning dong boleh aduh cuma mau pecah lagi cucu lagi dong lagi dong Hidu. hijau boleh kuning boleh biru dulu ternyata yuk ungu turun ungu turun dong hmm gak mau yeah. kita geser di 20 manual ya seluruh ya ayo dong kasih frisbee-frisbee manismu olympus kasih kasih frisbee-frisbee manismu dong aduh ini lumayan nih yuk petirnya mana aduh gak mau juga. ayo dong kotirnya mana tuh harus aduh cincin jadi nih cincin kasih dong mantap cincin kasih lagi dong lagi dong lagi dong anjing gak mau gua ijo dulu hmmm skater cuma biji sayang seribu sayang skater cuma sebiji hmm. ayo us, masa gak ada 4 skater sih us. kasih dulu lah 4 skater ush ush ush mantap yuk petir enak nih petir dulu anjing skater doang sebiji cu merah dulu jadiin hmm. ayo nah, dong lu kasih kasih kasih kasih kasih skater manismu dua-dua hmm, terus cu ayos anjing kau skater dua-dua terus dua nah, kita geser ke klik gesture ya 30 kali juga Aduh. kita coba cari-cari-cari dulu free spin Cuk pantang-pantang bui dulu ya kita cari free spin free spin dulu intinya yang cari free spin gitu karena kita pemburu free spin cuk. Bukan modal boy buoy doang. Kalau boy buoy doang tuh polanya gampang. Yang susah tuh cari-cari frispin frispin manis kayak gini. Itu lumayan susah. Makanya kita coba. Udah lumayan nih kita dapat frispin frispin manis di bed 4800. Syukur syukur meledak meledak mantap biar kita bisa wD-wd hebat pastinya ya bosku. Yuk gaskan langsung bos. Udah uh, cincin cincin atas cincin kasih petir dong. Lumayan kali dua, biru-biru hmm, jadi dong, biru jadi dong, aduh hijau dulu ternyata. Biru kasih, biru kasih, mantap biru, atas. jam pasir kasih petir lagi, lumayan, masih pecah lagi, cok. Yuk petir lagi boleh, anjing lumayan lah ya, 26.000 kali enam lah ya. Lumayan awal yang bagus ya, cuk. Awal yang bagus ini, mega-mega di awal ya. Mantap biru jadi yuk, kuning ungu. Ungu dulu boleh? Hmm, tidak mau tuh. Tambal baru 8 masih sisa banyak spin skill. Iya, Terang-terang banget. Terang, terang. terang, terang. yuk hijau jadi hijau jadin. Aduh. Tambal udah 214, cuk Tenang, masih sisa belas kali lagi. Kuning dulu. Mantap, yuk. Merah. Eh, merah godinya, Cincin harusnya itu. Sambil udah gede nih, kasih dong pecahan-pecahan selo yang selayar, mau us kasih-kasih kasih lah, pecah-pecah-pecah lah, mantap yuk ijo pecah dong, hijau pecah, atas kuning dong, aduh bungkus, ungu pecah, ungu pecah, mantap yuk kuning, kuning turun, kuning turun, kuning ya, yes. atas kuning kasih petir, atas kuning kasih petir us, lumayan masih pecah enam delapan lagi dong lumayan 18.000 kali 22 hmm, 400-an cuk fix nih kita bisa WD WD mantap nih sepertinya tuh aduh doh, doh, lumayan 700-an ya seluruh hidup lagi kuning dulu boleh hmm, hijau merah aduh nggak mau Ayo dong bus kasih dong kuning aduh nggak mau cu biru-biru hidung biru, biru. aduh aduh aduh aduh aduh aduh long hijau, hijau hmm. pecah seharusnya nih hijau pecah. Aduh biru pecah, hijau merah kuning. hijau ah, ungu ungu dulu kasih dong ungu, kasih harungan mau cuk. plus anjir, cuma 700-an tapi lumayan ya, Surya. Kita profit 900.000 ribu. langsung sunggaskan WD kan saja. karena sama tonton itu sudah terbuka luas. Kita manfaatkan kesempatan WD-nya ya, Surya. Ingat, jika ingin bermain, langsung gaskan aja ke... RTP 8000 untuk link gacornya saya Sematkan di pin komen ya Busku. Jangan ragu jangan bimbang Mainnya cuma di RTP 8000 Pastinya situ slot tergacor tersolid Sandero jaga dunia akhirat Saya otong spin pamit undur diri Bye bye seluruh salam jackpot